Tentara tuh harus hitam, biar sangar, tentara nggak ada putih-putih, minimal seperti kamu ini, selesai ini, nah, minimal kamu hitam ya, kamu jangan sempat putih, kalau kamu putih kamu pelanggaran, kamu hitam terus ya.